serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Lesnar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat cidokan dari papan B yang foto bareng dengan saudara-saudara di Madinah Masya Allah banget ya Makin bangga Alhamdulillah dikelilingi oleh orang-orang baik Mudah-mudahan tentunya pribadinya juga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi, amin Doa-doa baik selalu diberikan Dan tentunya selalu mensupport yang terbaik untuk idola kesayangan kita Kita lihat bersama di kolom komentar Begitu banyak orang-orang baik juga yang tentunya berkomentar yang sangat positif Di antaranya teriakun Bahar Wirta mengatakan Masya Allah seneng banget lihat si kakak Bersama dengan mereka orang-orang soleh dan baik Alhamdulillah Selalu bangga dan selalu kagum dengan sosok Rizky Bilar Begitu banyak orang-orang yang tulus mencintai Lesnar family Kemudian juga persahabat jangan lupa malam hari ini bakal ada kejutan kembali yang akan disuguhkan oleh Papa Bilar Papa Bi lanjut lagi bersahabatnya untuk malam hari ini menyambung yang tentunya semalam bakal main sepak bola bersama tim Marwah FC mudah-mudahan ada vitamin komplit malam hari ini yang kita dapatkan ya kabarnya Papa Bi akan tentunya lanjut kembali main sepak bola bersama tim Marwah Alhamdulillah mudah-mudahan tetap konsisten bergabung dengan tim Marwah FC kemudian kita lihat juga bersahabat judukan selanjutnya Masya Allah ada video BBL yang begitu lucu dan sangat menggemaskan. lagi fokus nih persahabat ya lagi liatin apa sih Masya Allah gemes banget ya dipanggil langsung oleh anak pinter anak hebat dan pastinya ini kebanggaan Papa Bilar dan Bunda Lesti kejorang kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar Begitu banyak respon yang positif juga Di antaranya Dragon juanding sih Eneng mengatakan Masya Allah Kesayangan Panda Al-Fatih soleh kasih bager pinter Semoga selalu yana bersama Panda Allah selalu lindungi kalian Amin Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Hakani hati Masya Allah Tabarakallah Sehat-sehat selalu, anak-anak sehat, soleh, bahagia terus bersama Papa dan bundanya Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Amin, iya rabbal alamin Begitu banyak doa-doa baik Semoga doa baik dari kalian diinjabat dan dikabulkan Dan doa baiknya kembali ke yang mendoakan Amin, Masya Allah Kemudian juga persahabat, iya ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari Indosiar Baru saja Indosiar menginformasikan jadwal konser raya 28 tahun Indosiar luar biasa yang akan tentunya dihadirkan tanggal 11 Januari 2023, hari Rabu yang akan disiarkan secara langsung live di Indosiar namun di postingan Indosiar ini ada poster Bunda Lesi Kejora katanya di cancel nih para sahabat ya tetapi foto Bunda Lesi Kejora ada tentunya di informasi di postingannya Indosiar kita lihat persahabat, begitu banyak komentar juga yang diberikan oleh para fans Leslar. Di antaranya persahabat dari akun anuts 27 Ini sebenarnya Lesti jadi tampil nggak sih? Katanya cancel, tapi kok fotonya masih ada? Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Lutfi _063. Buat yang nunggu Lesti, jangan berharap lebih. Lesti nggak datang, masih di Madinah. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Andriani Ninovi. Emang bener ya Lesti gak akan tampil di voltahnya Indosiar, Tuh persahabat ya Tentu ya, banyak sekali ya komentar-komentar yang beragam Dan kita lihat juga persahabat Komentar selanjutnya dari akun Lesti Alfati. underscore Bunda Lesiko kok masih ada fosternya Kan cancel hot Indosiar, Tuh persahabat ya Apa mungkin ini tameng saja